Till the enemy reaches the battle Request mash them Semuanya akan berakhir. Oke, okay. ya, aku terlahir sebagai pemberontak Kita terakhir sebagai penyangcut. Kita nyumput, guys. Semuanya akan berakhir. Semuanya akan ya. membagong pada waktunya. Di sini kita menggunakan alutrut, ya guys. Ya, kita lihat di sini duit kita masih seratus, kita bisa lawan. Eh, kabur guys Ini bomnya kabur aku terlahir sebagai pemberontak kita terlahir sebagai beban keluarga berusahalah untuk tidak menghambatku. Ayo dong ikut senang kita guys. Aku Makanan uh, uh, terasa iya. untuk tidak iya. menghambat. Berusahalah untuk tidak menghambatku akan okay. ber. Aku terlahir dari pemberontak. can't say like yeah. that. Oke triple kill di sini Alucardnya guys ya. Alucard menggila. Monton bercanda ya guys ya. I mean, Our turn. Go. Yeah. Go Semuanya akan berakhir. Nanti kita Our turret has yeah. been destroyed. Semuanya Berusaha tidak mengubah attack the lord request backup look backup come on my name is sahala yeah you lost for leaving Attack the Lord! Push first! Our turret has been destroyed! Yang Berusahalah untuk tidak menghambatku Somebody. your team destroyed the turrets <laughs> yuk ada nyumpet nyumpet ini ini harus kamu latih pohon tadi Halo jalan Uber Pak pulang Gratis, mau lagi ya? udah tiga ratus yang kapan? Kapan? Kapan? Kapan? Kapan? mahal dong Kapan? Kapan? Kapan? Kapan? Em ada pasokan ada. Ada. Ada cuma <wings> <säga> <samurai różneạcana Toucelt ideologicalosia> ntar motor taruh di sini nih si Supra. udah. Aku nah, nggak kita kan jalan kan? kita nghandle aja semua bisa iya di londong maksudnya, kita kan nggak bisa ngontrol kalau misalnya ngirimnya, dia sitting aku taruh baterai. Baterainya kan kan? Hah, udah iya, saya masih Nah, Mana? Mana? begitu Coba kita tanya ke owner dulu lah. Kak, tanya owner. Ini retreat. An ally has slain lord. owner. Initiatory retreat. Initiate retreat <laughs> has been Initiate retreat An ally has been slain An enemy has been slain, slain. Hmm? Double kill uh -huh. hmm. Push first He He He